Alhamdulillah نسبني نهارا ونهار وكتب يا ولي اشهد ان Alhamdulillah cuma saya menambah sedikit. Tahwa nanti dikatakan Fatwa bahwa dengan masuknya bulan Ramadan, di دخول Ramadan Allah akan barang siapa yang dengan datangnya bulan Ramadhan Allah akan mengharapkan jasadnya dari api neraka. Kesenangan ini, kegembiraan itu bukan cembira dengan cara yang tidak benar. Kegembiraan itu, kegembiraan ini menyambut Allahu rahmat, wa barberah, waakhiruh et alminanah. Kebahagiaan karena di dalamnya ada makberah. Di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada pembebasan dari api neraka. Alhamdulillah, keluar aja-aja, dengan saya. Insya Allah, siapkan diri kita, lawyer, dan batin untuk mendapatkan rahmat. Yang dikatakan rahmat itu tanggal 1 sampai tanggal 10, itu perjalanan Maria rahmat yang akan sangat luar biasa. Ya. Nah, terus kalau sampai di tanggal 1 sampai 10 pulau jenengan aso angsa, rahmat, ini termasuk tiang si ke baju. Contoh yang lain nampak. roket chicken. Jadi gak cerah karenakan chicken nampak Buat ada jus-dusan chicken, roket chicken. Dua ya. dan jeneng aso, terus makan jusnya itu ada 1000. Kalau sampai ada satu orang yang tidak dapat, berlalu kok itu terkacut. Oh, di cemaknya kayak saya, kok orang oh, yang satu, saya kesekurannya, kok Allah lucu. Begitipulah Allah SWT mengingatkan rahmat yang luar biasa, dan tidak ada pandemi, dan tidak ada pokoknya, semua orang diberi oleh Allah. Siapa mereka yang diberi? Al-Dalina'almanu. Ya, di mana dia mengikuti, mengutus dia, menggama, tidak dapat Berarti dia, adalah orang yang sangat mengutus dia, mengutus dia, dari api mengutus dia, yang sudah mengutus dia, mengutus dia, Dibebaskan dia, mengutus dia, mengutus dia, mengutus dia, mengutus dia, dia, luar biasa makanya hari. kita siap-siap apa hari lagi kita akan menghadapi syahrul Ramadan. syahrul Ramadan, Syahrul Quran. syahrul Ramadan yang diturunkan di lebih Al-Qur'an. Jadi di bulan Ramadan itu kita berbanyak membaca Al-Qur'an, berbanyak iktikaf di masjid. Ya. Diperbanyak iktikaf itu misalnya kalau orang-orang yang bekerja, ya silakan bekerja dalam kita tetap ibadah itu dan nyambut gairah karena allah menjadi gairah untuk anak dan istri itu oleh allah semalam malam itu ibadah, lah sebok-sebok nyambut gairah di siang hari di malam hari ikat dan salat taraweh, oh coba di siang sore malam nyambut gairah kita ya agar dia secara cepat memberi makanan, walaupun satu butir kurma itu belajar yang luar biasa jauh daripada api neraka satu butir kurma. kalau jaraknya kornok, jadi kalau itu langsung minum kornok sedikit, sholat, bahwa pernah Jadi saat ini bisa, sahur gimana? sahur itu ada, itu pas. Pingsan selesai, jangan merokok. Kalau mau punggung, mau makan masih boleh, tapi kabelnya tidak makan dan tidak minum. Karena net sahur itu tidak aktif, kan? Eh, itu wajib. Awalnya, kan? eh, ukurannya di maksudnya bukan cak paling antre. Kadang-kadang, katanya, mobil saya suka kan? Itu nggak ada dulu, karena juga. Kita takut. Maksudnya, ini ada langsung, Bu. Kok, merasa ada jalan-jalan dulu. Jadi, saya semua di awal Alhamdulillah, kecil ini, hari ini, itu lebih saya tidak akan di sini, tapi, justru, menginginkan saya api Sampai sini, kita tidak berjumpa, kita kata yang bisa jembatan bisa bertata buka dengan jamaah sini. ayo kita semangat ada di bulan Ramadan ini dengan kegembiraan, patuhi mesin ini dengan etika, dengan membaca Al-Quran, patuhi mesin ini dengan amal-amal ibadah, yang apa yang mampu kita amalkan. orang yang terlambat itu tidak harus orang kaya, siapapun bisa berapa, minimal kalau kita tidak mampu untuk memberi apapun, jangan mengganggu yang lain, ini pun apa, -apa mama 8 20 di bikin apa? jalannya sama bagian mana, itu, kalau tidak boleh, yang tidak boleh itu, itu ya, aku ya, kadang aku keser, ya boleh, mau sholatnya aku sunnah, sunnah itu sunnah, cuma so so <m murmur> sunnahnya, di insya Allah, oke ciri orang berhasil di dalam hidup 11 bulan, 12 bulan ini tergantung bulan Romadol. Jadi bulan Ramadan dia itu semangat ibadah berarti 11 bulan isi semangat. Orang mungkin bulan diskon orang asing ibadah, malah sih orang diskon ibadah disurang mungkin. Sekarang ada toko, ada satu sampai tiga puluh Romadol itu dikasih diskon yang super, Sebulan itu mesin, semua makanan, semua makanan, orang asing cukup. Nanti setelah Anda tidak ada diskon malah kekaknya berarti lumayan saja siap, kalau jadi saya semangat meskipun saya selesai terus patuhi meskipun dengan ibadah ibadah dan amalan, katus diwali dan solat mata, istighfaran, masya allah, katus tersebut, terus jangan sampai berubah Budjabadalah Allah memberi keselamatan, Allah berdarah, Allah memindahkan kita dari makamat selama hari sana, panjang umur kami karena mencium petikan bulan Ramadhan di daerah ini. Allah maha Yang Maha Sehatkan kami, mendupakkan kami, ayah kami, guru guru kami, sesepuh sesepuh kami, sesepuh masyarakat di daerah sekitar masjid ini dan siapa pendakar masjid ini, kepala masjid ini, penghuni masjid ini. Ini. ini. Semua panjang umur dalam keadaan karunia Allah Alaih, dapat menjalankan tugas amat. Dengan baik ya Allah, berilah kepada mereka kebahagiaan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan Maka Ya Allah, merta banyak syahruthia, merta Ya Allah, merta banyak syahrutia Allah, ya Allah, ya ya Allah. Ya ya Allah. berikan kepada kami rahmat di bulan Ramadan, rahmat di bulan Ramadan, ampunan bulan di bulan Ramadan dan perjumpakan kami dengan lagi dan terbagi di bulan Ramadan, dan bebaskan kami dari api neraka ya Allah Marami jadikan semua yang materi ini dan yang berhalangan materi harap mendapatkan keberkahan daripada Quran al Allah. Allahumma ya Allah ya rahman mudahkan dan berikan rezeki yang halal rezeki yang banyak rezeki yang melimpah rezeki yang membawa nikmat rezeki yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat bagi kami dan mereka semua rezeki yang melimpah rezeki yang banyak rezeki yang akan mengantarkan kami menunaikan ibadah haji dan umroh dan berziarah hadirin al mukarramin ya Rahman Allahumma ya Allah jadikan kami di bulan sya'ban ini bisa berjumpa dengan manusia yang mengatakan sya'ban syahrin datanglah adalah sya'ban bulan Nabi Muhammad dan kami dengan Nabi Muhammad jadilah mudah kami untuk bersiarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi salam, di dunia ini ya Allah ya Allah sebelum akhir hayat kami panjangkan umur kami dalam sya'ban al Bukan di mereka yang lagi sakit, terutama yang terkena COVID-19. Jadi kan semua bala ini terangkat ya Allah, terutama balap ya Allah. Angkatlah dari negeri dan negeri yang kami cintai ini. Jadi kan Indonesia aman, Indonesia selamat, Indonesia berkah Indonesia nikmat. Dan Indonesia selalu mendapat rahmat, bimbinglah semua pemimpin pemimpin bangsa kami dan kita semua masyarakat negeri yang kami cintai ini dijalan yang lebih baik, tanah cina berkemuliaan, wabilah ah, kerajaan masyarakat yang mana ada benar, apapun yang menghajarkan kami semua mengumpulkan ya allah oh, ini hasil kubur, ini hasil kubur, ini hasil kubur, bismillah.